Kami dari Maximus Auto Concept Sidoarjo. Di sini kita menghadiri acara YMMB Surabaya dengan membawa kita ada Ayla, Sigra, Ignis, macam-macam. Kita semua 20 mobil. Kita sementara member ada 37 member Dan ada beberapa kota seperti Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Madura, Sumeneb Kita biasanya nongkrong di Sudarjo yang punya basecamp sendiri. Kalau pin gabung bersama kita, bebas untuk memilih mobil, bisa melalui sosmed Maximus Auto Concept. Kita juga di sini dalam acara kontes IMB Tech Surabaya Ada beberapa mobil pakai MBitech Harapan kita semoga Maximus makin besar dan selalu support dalam acara kontes. Membernya juga selalu solid selaku di Maximus.